Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Inti Tutorial yang ngebahas tentang dunia YouTube dan perYouTubean Indonesia. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas nih ya, kenapa? Sering banget setelah video kita diputar, itu kan ada tombol selanjutnya. Iya, di bagian ini. Aku buka YouTube ini ya. Nah, di YouTube ini kan nampak nih, di berandanya aja itu langsung channel aku nih. Nah, jadi ini video yang pertama kita tonton, nanti video yang selanjutnya ini ya, yang di bawah ini ya. Kita putar dulu layarnya. Nah, jadi ini kan video nih. Di sini nih ada tombolnya, kita tap aja biar tombolnya keluar. Oke, okay, nomor selanjutnya kita lihat, apakah ini video aku? Dan di bagian bawahnya ini udah jelas ya, yang dilewati ini video aku ya. Nah, kan bener. Di sini masih aku lagi yang nongol. Ya, lihat lagi sebelah kanannya yang gambar biru paling kanan bawah itu, itu masih video aku. Kita next lagi. Nah, jadi setiap nge-next ini bakal nongol -nong video aku. Kita masuk aja ke profil aku. biar kalian lihat di bawahnya ini memang videonya aku ya. Nah, ini punyanya Inti Tutor. Nah, kebanyakan tontonan kayak gini itu video selanjutnya video orang. Kenapa bisa video orang? Jawabannya karena kalian tidak peduli dengan channelnya <laughs> Jangan beli, nggak enggak, enggak Sebenarnya gitu, sebenarnya ada beberapa hal Fitur yang harus kalian aktifin Agar Tombol selanjutnya ini Atau setelah video kalian diputar Full durasi Video yang akan diputar selanjutnya Itu seharusnya video kalian Jangan sampai video orang lain. Nanti yang ada apa, rugi banget. Apalagi buat kalian yang masih ngejar 4.000 jam tayang. Ya, cara ini harus kalian terapkan. Jadi gini, kawan-kawan. Gak semua channel yang mau buat kayak gini. Ya, jawabannya simple. Karena dia gak buat nuansa yang satu arah. Nuansa dia banyak arah Jadi ini kita buat nuansa yang satu arah aja ya Jadi penonton itu bakal betah sama kalian Dan setiap video kalian itu bakal memiliki view yang cukup baik dan sehat Tapi syaratnya minimal penonton itu Menonton 50% dari video kalian Dan syarat dari video ini Kalian itu minimal punya 100 video di bawah 50 video bisa nggak? Bisa, bisa aja Bisa banget, tapi Gue saran ya, buat kalian yang mau 4000 jam tayang, pakai cara ini Buat aja video yang durasinya panjang-panjang Ya, minimal 2 video lah yang durasinya 30 menit atau yang 1 jaman Jadi, kalau misalnya kalian nih mau nambah durasi Dan nonton video kalian sendiri Lalu selanjutnya video kalian juga, kan sayang kalau misalnya durasinya singkat, durasinya durasi short. Nah, kalau durasi short, cara ini nggak bisa dipakai ya, ini khusus untuk video-video reguler. Oke, jadi kita langsung aja ya, langsung aja di sini, kalian ikut di step-stepnya ya. Nah, jadi pastikan sekarang ini kalian ini buka Chrome. Udah buka Chrome. Lalu buka YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio inilah yang harus kita beri sedikit rombakan. Kenapa mau kita buat rombak? Karena kita mau mendapatkan rekomendasi. Atau lebih pastinya kita sendiri nih yang ngebentuk rekomendasinya. Jangan pihak YouTube yang ngerabang ngerabang gak jelas mencari video selanjutnya untuk ditonton kepada penonton. Ya, jadi caranya kayak gini nih, nah. Kalau udah masuk ke YouTube Studio, kalian harus buka video yang lalu-lalu. Ya, video yang belum yang udah dipublikasi ya. Dan buat juga untuk video yang masih privat. Jadi semua video kalian itu dibuat settingannya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat deh ya. ini ada namanya tag. Sebenarnya kita nggak dipakai di tag, tapi pakai di kategori. Nah, kategori ini harus kalian tetapkan semuanya, semua harus sama rata. Di video kali ini nih, kategorinya itu gimana? Apakah dia blog? Atau yang lain daripada blog juga banyak ya. Kalian bisa pilih nih salah satunya apa aja itu boleh. Nah, kalau kalian tarik anak-anak, terus kalian tuh ingin buat game, pilih aja game. Dan kalau target kalian itu merupakan sebuah lucu-lucuan, bisa buat hiburan. Nah, kalau misalnya lebih asik lagi atau lebih tua lagi, pilih aja komedi. Di sini kita ambil sampel aja itu musik ya, biar mudah. Nah, kalau udah musik, di apa ini bagian tag ini, itu juga harus kalian sesuaikan kawan nah jangan sampai tag nya ini kosong kalau misalnya musik, udah ambil aja hal-hal yang paling umum yang biasa dicari di youtube ataupun musa di youtube deh kalian sendiri aja deh, ketika mau dengar musik itu biasanya pakai apa yang digunakan kata kuncinya nah jadi tag yang dipakai di youtube itu bukan tag kayak hashtag yang ada di instagram ataupun di twitter jadi, tag-nya itu selalu dipisahkan oleh tanda koma. Dan di tengah-tengahnya, itu boleh ya menggunakan spasi. Kalau misalnya kita tahu hashtag yang biasa itu yang tanda pagar, itu kan nggak boleh spasi. Nah, di sini penggunaan spasi itu diperbolehkan. Jadi, lebih mudah untuk ditangkap dan dipergunakan. Kalau udah langsung di save aja ya. Nah, jadi tadi itu barusan settingan yang bisa kalian buat untuk video-video kalian. Nah, kenapa harus seperti ini? Jadi gini, kalau misalnya kalian mempunyai referensi, kalian mau nggak referensi kalian itu campur aduk? Enggak, kan? Pasti cari referensi yang sejalan. Jadi gimana caranya YouTube itu membuat algoritma kita menjadi sehat, jika video kita nggak ditentukan ini misalnya video tentang hiburan ini video tentang game ini video tentang masa-masa ini video tentang animasi jadi kalau misalnya kalian mungkin beberapa genre ya satu channel punya dua genre atau tiga genre nah ini harus disesua disesuaikan jangan sampai pada bagian ini ini kosong atau bisa kita bilang masih formal banget, masih mentah banget. Di sini yang membuat terkadang kalian merasa sepi. Dan videonya sedikit, ya sedikit nggak dapat rekomendasi ya. Padahal rekomendasinya kalau misalnya kita buat settingan yang kayak tadi, itu rekomendasi kita cukup tinggi. Iya. Si Rere aku sampai jumpa di video yang selanjutnya.